lagi bersama aku Uci Nah di video aku kali ini aku pengen sharing ke kalian Tentang buah-buahan yang biasa kalian konsumsi Nah biasanya nih ada beberapa orang yang percaya Bahwa ada beberapa buah-buahan ataupun herbal-herbalan Yang katanya, katanya nih itu tuh bisa meningkatkan kualitas sperma Atau memperbaiki struktur sperma Dan bahkan bisa menyuburkan kandungan bagi Perempuan-perempuan yang sedang melakukan program kehamilan, guys. Tujuan aku untuk membuat video ini dan channel ini, ini tuh tujuannya untuk mengedukasi kita semuanya. Bagi kalian yang pengen melakukan program kehamilan, jadi di sini tuh pengen ngajak kalian sharing supaya kalian juga dapat pengetahuan nih tentang herbal-herbalan ini yang mana uh, herbal-herbalan itu sangat bagus banget untuk program kehamilan. Sekalian nih ada riset yang mendukung bahwa benar-benar kualitas dari buah ini tuh bisa mendukung kalian untuk melakukan program kehamilan dan bisa menghasilkan kehamilan. Oh, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa kalian like, komen, dan di subscribe channel YouTube ini jika bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, silahkan sharing video ini ke sosial media kalian. Siapa tahu sangat bermanfaat. Ini tuh aku dapat dari beberapa jurnal-jurnal uh, kesehatan gitu kan sekalian aku pengen sharing ke kalian juga bahwasannya penting banget uh, edukasi ini untuk teman-teman yang lagi melakukan program kehamilan kayak gitu. Penting banget nih buat kita mengetahui apakah ini tuh efektif atau enggak untuk kita konsumsi ketika kita melakukan program kehamilan. Benar-benar mendukung enggak gitu kan ya? Jadi di sini uci pengen nunjukin uh, herbal-herbalan kalian dengan jurnal yang mendukung bahwa buah itu efektif untuk melakukan program kehamilan. Oke, okay, bahan-bahan yang akan uci bahas kali ini adalah Yang pertama itu buah zuriat dan penelitian yang mendukung Kemudian jeruk nipis, ada juga madu gitu kan Terus juga ada alpukat Nah, katanya nih buah-buah yang aku sebutin itu tadi Itu tuh bener-bener efektif atau enggak? Banyak banget yang nanya khasiatnya, Terus bener-bener ada enggak sih literatur yang mendukung mendukung bahwa buah-buahan ini itu bisa menghasilkan kehamilan nah untuk itu yuk ditonton terus video aku sampai selesai ya guys berdasarkan penelitian yang ada yang mengiakan bahwa bahan-bahan ini itu bisa membantu kalian untuk melakukan program kehamilan so disimak terus videonya sampai selesai jangan di skip nanti kalian enggak paham oke okay? oke okay, lanjut ke video Ya sebelumnya nih buat kalian yang penasaran gitu kan beri kataku nah Atau buat kalian-kalian yang pengen tahu banget Nanti aku bakal copyin link dari jurnal-jurnal yang aku sebutkan tadi Nanti kalian silahkan baca-baca ya guys Kayak gitu Jadi kalian silahkan baca-baca buat nambah pengetahuan juga Apalagi nih buat kalian-kalian yang lagi ngejalanin program kehamilan yang pertama adalah alpukat. Nah guys alpukat ini tuh emang bener-bener bagus banget buat program kehamilan. Pasti ada nih dari beberapa teman-teman yang udah mengkonsumsi alpukat kan. Nah itu tuh bagus banget dan sesuai literatur nggak cuman untuk program kehamilan melainkan untuk yang sedang menyusui, sedang hamil, untuk program kehamilan itu tuh bagus banget karena di dalam buah alpukat itu sendiri namanya mengandung asam folat dan kalium, kemudian juga mengandung esensial yang sangat tinggi ada lagi yang paling bener-bener bagus banget buat tubuh kita yang pertama dia itu antioksidan kaya akan serat kemudian lemak tak jenuh yang terkandung di dalam Uh, buah alpukat ini sendiri nah, manfaatnya ini sendiri itu tuh bisa membantu untuk memperbesar sel telur bagi perempuan kemudian untuk memperbaiki kualitas sperma pada pria zat-zat yang aku sebutin tadi itu sesuai dengan literaturnya itu tuh sangat bermanfaat banget buat yang sedang melakukan program kehamilan, yang sedang hamil Terus juga yang lagi menyusui Itu tuh bener-bener sangat bermanfaat banget guys zat-zat nah, yang terkandung itu tadi Yang pertama nih fungsinya guys Untuk membantu memperbaiki kualitas sperma Dan memperbaiki atau membantu untuk Memperbesar sel telur wanita Kedua, untuk diet ibu hamil itu sangat bagus banget guys yang Ketiga, berfungsi untuk ibu yang sedang menyusui Ada satu lagi nih guys Manfaatnya sangat benar-benar kita perlukan bagi penderita PCOS mengkonsumsi buah alpukat itu sangat sangat penting banget Guys ternyata buat kalian yang udah didiagnosa oleh dokter kalian itu mengalami PCOS atau PCOS dan endometrosis itu tuh bagus banget untuk dikonsumsi karena bener-bener membantu banget untuk memperbesar sel telur di dalam rahim dan itu tuh membantu untuk memperbesar sel telur jadi kalau misalnya kalian takut buat terapi jeruk nipis, juriat, dan sebagainya kalian cukup konsumsi alpukat aja kayak gitu jadi insyaallah kalau misalnya kalian ikhtiar dengan buah alpukat berdasarkan lintelatur itu tuh udah sangat-sangat mendukung banget bahwa buah ini tuh bener-bener baik untuk menyuburkan kandungan kayak gitu guys. Nah gimana sih gitu kan cara mengkonsumsi alpukat itu secara baik dan benar. Kalian bisa mengkonsumsi buah alpukat ini untuk pendamping sarapan kalian. Jadi kalian itu boleh mengkonsumsi alpukat sebanyak 1 atau 2 biji dalam sehari. Nah kalian juga bisa konsumsi ataupun buat pendamping sarapan dan pencuci mulut misalnya nih kalian pengen ngejus nih buah alpukat boleh tapi kalian enggak boleh memasukkan atau mencampur dengan gula dan sebagainya kayak gitu seharusnya kalian harus mengkonsumsinya meng secara pure jangan ditambahin susu kental manis gula dan sebagainya sebaiknya jangan karena itu bakal enggak efektif untuk dikonsumsi sedangkan untuk yang PCOS itu kan biasanya ada gula yang tersembunyi gitu kan kalian itu Harusnya mengurangi untuk mengkonsumsi gula Manis-manis kayak gitu Kita lanjut ke video selanjutnya Yaitu Madu Madu ini guys udah banyak banget Lintelatur yang membahas tentang Manfaat dari madu ini. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi madu ini itu tuh sangat membantu banget untuk program kehamilan, terutama yaitu untuk uh, sel sperma. Jadi di sini tuh madu itu bisa membantu untuk meningkatkan gerak dari sperma tersebut, strukturnya kayak gitu, terus kecepatan dia bergerak, memperbaiki sel sperma yang sedikit. Jadi itu dia akan membantu untuk memproduksi lebih banyak sel sperma seperti selain dari literatur-literatur ini dan menurut dokter Zaidul Akbar, wah semua produk yang berasal dari lebah itu tuh sangat bermanfaat banget. Sepiak pollen, royal jelly dan polis itu tuh sangat bagus banget untuk memperbaiki untuk memperbaiki kesuburan wanita maupun pria kayak gitu. Nah, karena itu di dalam di dalam madu ini itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga para peneliti itu percaya bisa membantu untuk meningkatkan stamina dan apa namanya memperbaiki sel telur dan sel sperma. Nah, untuk mengkonsumsi si madu ini sendiri kalian bisa gunain 2 atau 3 sendok dalam sehari. Jadi guys pastiin madu yang kalian konsumsi itu adalah pure madu yang benar-benar madu, madu murni gitu kan ya, nggak bercampur dengan apa gula dan sebagainya. Maklum aja kan sekarang itu banyak banget yang jual madu katanya murni ternyata enggak. Jadi kalian harus benar-benar pintar pintar-pinter untuk memilih madu yang baik dan benar secara Kemun kemurniannya. Yang ketiga adalah buah zuriat dimana aku juga udah pernah konsumsi dan aku juga udah bikin video sebelum-sebelumnya tentang buah zuriat dan manfaat baik dari buah zuriat ini dan alhamdulillah aku itu udah menemukan jurnal yang membahas tentang dan mengetahui manfaat dari buah zuriat ini sendiri nah buah zuriat ini sendiri guys disebut juga dengan buah dom buah dom itu yaitu buah yang dalam bahasa Arab artinya keturunan Nah di sini buah itu berasal dari Timur Tengah Mereka udah gak asing lagi Kalau misalnya untuk yang di bagian Timur Tengah Pasti mereka udah tahu Buah zuriat ini berasal dari Mesir Ataupun dari Madinah kayak gitu Nah ada beberapa pertanyaan Bener gak sih gitu kan buah zuriat ini bisa Atau efek, efektif gak sih gitu kan Buat program kehamilan Nah jawabannya adalah Iya bener banget Karena penelitian ini udah mendukung bahwa Zuriat ini benar-benar bagus banget untuk program kehamilan. Nah, guys, untuk kandungan dari buah zuriat ini sendiri, kalian pasti udah tahu ya kalau misalnya bagian kalian yang udah baca-baca atau nonton tentang video-video aku sebelumnya, ngebahas tentang buah zuriat itu. Buah zuriat ini mempunyai antioksidan yang sangat tinggi sehingga bisa membantu mengobati tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes. Nah, Nah buat mengkonsumsi buah zuriat ini sendiri, guys, kalian tinggal belah dua, dua, terus kalian rebus deh tuh kulit sama isinya itu kalian rebus aja, terus kalian minum suami dan istri kayak gitu. Tapi untuk misalnya lebih jelasnya lagi, kalian silahkan baca jurnalnya juga, terus kalian tonton video aku yang sebelumnya aku banyak banget ngebahas tentang buah zuriat. Oh, yang keempat yaitu jeruk pipis. Nah ini nih, ini nih yang bikin aku galau karena penelitian itu jarang banget guys jadi dalam penelitian ini itu mereka itu men, me, me, apa namanya, memberikan percobaan itu terhadap tikus bukan ke manusia kayak gitu jadi kalau tikusnya itu kayak nggak bergairah kayak gitu jadi menghadapi efek-efek dari jeruk menurut aku sih ya itu bukan karena nggak boleh tapi kurangnya orang-orang yang penasaran terhadap jeruk nipis peras jadi sehingga riset ataupun literatur yang kita dapat itu sedikit dan jujur aja kalau misalnya untuk penelitian dari jeruk nipis peras ini belum banyak jadi itu belum ada literatur yang benar-benar mendukung untuk program kehamilan dengan jeruk nipis ini cuman dari artikel yang aku baca terus juga dari buku-buku tuh manfaatnya emang sangat baik banget untuk tubuh tapi tidak dikonsumsi secara berlebihan ketika aku uh, melakukan terapi jeruk nipis ini sendiri alhamdulillah enggak ngalamin apapun, kayak gitu, karena setiap orang itu kan beda-beda, ada yang mampu, ada yang enggak, jadi tuh harus mengkonsumsinya di space selama 6 bulan jika kita itu belum berhasil hamil, kayak gitu. Menurut aku di sini karena penelitian di dalam jurnal-jurnal ini itu mereka hanya meneliti dengan hewan, bukan dengan manusia. Menurut aku sih hanya butuh banyak penelitian lagi yang sekiranya bisa mendukung untuk uh, melihat efektif dan gak efektifnya, efektifnya untuk program kehamilan kayak gitu, sedangkan di jurnal itu kan katanya buat orang yang mengalami gastritis itu sangat berbahaya, tapi menurut aku aku juga penderita mah dan uh, menurut aku udah gak bisa dientengkan lagi, karena kalau misalnya sedikit aja tuh udah perih kalau misalnya minum yang asam-asam sedikit aja tuh tapi alhamdulillah ketika mengkonsumsi jeruk nipis peras ini aku gak ngerasain apa-apa dan alhamdulillah sekarang tubuh itu rasanya sehat Terus juga baby aku udah turun nih Sekarang aku udah lebih kurus dari yang sebelumnya Kayak gitu Dan Alhamdulillah buat kalian nih Yang lagi jalanin program kehamilan Semangat terus ya guys Cobain aja Ikutin terus channel youtube aku Insya Allah aku bakal sharing ke kalian Bahan-bahan um, apa aja Atau buah-buah apa aja Yang bermanfaat buat kita Aku juga lagi ngejalanin Nyoba-nyoba konsumsi apukat, mengkonsumsi buah-buahan yang kira-kira itu mendukung untuk kita melakukan program kehamilan so buat kalian yang baru aja mampir di channel youtube uci jangan lupa di like di komen dan di subscribe jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya guys nah oke okay, itu aja sharing uci kali ini sharing is caring jadi di sini kita itu bakal sharing-sharing tentang program kehamilan Jadi di sini aku pengen ngumpulin Kalian-kalian yang lagi berjuang So jangan lupa di subscribe ditonton sampai selesai Bye bye sampai ketemu lagi di video selanjutnya